<laughs> nah, ngapa umurnya ya? sekarang berapa, Pak? Hah? Umurnya sekarang berapa? 84. 84. Lebih. Jadi bulan Juli itu 84. Sekarang oh. Agustus, September, Oktober. Sudah ada 84. 1/4. Wow. Mas nama bapak siapa, Junaidi. Junaidi. Ya. Junaidi cuman ya. Junaidi. Bin Muhammad Junaidi bin Muhammad, Junaidi. Muhammad Hafid bin Haji Baisuni. Oh. Kalau itu, Pak, tadi, Pak, sampai 84 nih, nasihatnya, Bapak buat saya, Pak, yang masih satu adik. Ya, sedekah, sedekah, insya Allah. Tiap hari, kalau perlu, tiap hari, insya Allah. Itu obat, ya mau sakit, sakit, tapi nggak parah. Iya, iya, selain sedekah, apa? diobatin, enggak bisa sembuh, sembuh sendiri, insya Allah. Ya, ya, insya Allah. Insya ya, aduh, ya. nomor dua ya, jangan dengki lah, semua orang. Jangan dengki sama ya. orang sering memaafkan orang yang berbuat salah sama kita iya. ya udahlah, udahlah maafin nanya ya, ketemu ya. orangnya dalam hati maafin ya kalau sholat ya Allah ya Rabbi aku maafin si B yang udah pernah buat salah sama kita iya. kita minta makan, minta ya, maaf kita ya kita juga minta maaf iya. setiap sholat ya minta maaf iya. bahasa Indonesia aja ya iya. Allah ya Rabbi ampuni hamba ya Allah ya. Dia ya. habis 16. Terus kirim ini. Apa kalau habis sholat itu Enak. enggak sampai 10 menit buat siapa Bapak Ibu nenek, nenek moyang antar ya. dulu dari istri dari itu itu sahabat ya. ya. Itu. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Enggak sehatnya. Makan fra Oh, ini makan ini jangan nih ya. satu jangan mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah, Allah ya jadi wah saya nggak boleh nih makan laut ini gatelan nggak boleh jangan mengharamkan makanan yang halal dari Allah ya ya, ya. yang dihalalkan oleh agama ya? ya nah itu nggak boleh itu karena orang modern wah ini kalau makan ini itu kambuh maksiat gini ya selama itu halal oleh Ya, orang bismillah makan. ya. Sudah minta orang makan. Sudah jam 10.00 bismillah ya, Mau Moderation orang pokoknya. Oh ini halal. Minuman ini halal, oringgis padahal ada raditnya. Bismillah Ya. Kalau Allah enggak ngijinin itu dia ya. bekerja enggak bekerja ya, Pak? apa? Kalau Allah enggak ngijinin kita mati, belum belum waktu mati ya enggak? Iya. Ya. Sakit memang hmm. tapi enggak parah. Ya, lo pake dua hari ya udah sehat jangan was-was sebagai -was. seorang muslim gak boleh was-was ya. bapak ya. masih merokok masih merokok nih pak junaidi masih merokok hmm. 40 tahun apa? kabarnya yang yang pada nasihatin suruh berhenti merokok malah udah pada meninggal ya pak apanya? yang nasihatin saya dari Buyut Yud saya juga dulu Zaman saya kecil itu, kalau di, di Madura, kesidahan berjanji, iya, berjanji ya. Itu kan umumnya itu saya -sy cair, iya. habib-habib iya. itu loh. Dulu kalau itu, itu banget, kalau lagi ngantuk, namanya anak sekolah ya jam 9 malam. Oke, balsam Arsim, diginiin, Mas itu Diketahui deh, Pak. Iya. Itu riwayat, tapi setelah saya bikin pikir. Ya inilah hasilnya iya. Maksudnya Apa yang mereka contohin itu ya Baik untuk iya. <tuh> Bekal buat kita sampai iya. sekarang pak ya Jangan membenci, jangan sombong nah, <tuh> itulah Benci sombong dengan kan Punyanya iblis Ya udah Benci sombong punya iblis ya Kita nggak perlu ngambil porsi itu iya. pak ya Tapi ini Banyak menganut islam itu terus apalagi di jawa di jawa itu gini nerimo ing pangdu itu kurang berkenan. ya karena kita itu turunlah kamu ke bumi makanlah apa yang ada di bumi yang dari tanah yang besok kamu akan kembali ke tanah itu lagi ya. kan gitu ya sarannya. nah kita nggak boleh cuma diem terus ada durian runtuh gitu kan gitu paru-paru kita ya kita usaha, usaha keluar dari rumah niat cari rezeki nah, ya. itu nawa itu mesti ya. dapat itu ya, ya. kadang-kadang kerjaan kasar kerjaan halus terus lama-lama usaha <tuh> jadi makanya Para Muslim ya. itu kurang menganalisa. Kita dikasih akal, ya. Ya. tapi akal nggak dipergunain Akal itu kalau orang modern dibilang logika. Gimana ya. kita mau bisa panen mangga kalau nggak nanam mangga? Ya. Ini kan akal. Ya. Itu Allah mengkurnayin akal daripada hewan kepada insan-manusia turunannya Adam iya tidak tahu kalau dia punya percayaan bahwa itu bukan Adam kan ada iya. ya jadi di Islam itu sebetulnya kurang penelana. Iya. saya tahunya ini rahasianya ini kasarnya setelah umur 70 tahun oh baru ada momentum apa pak? pak biasa-biasa aja hmm. Biasa-biasa cuma saya memang ajaran saya, janganlah main apalagi itu ya. Mau kebetulan sakit, nggak sholat, atau lupa, itu manusia. Itu loh, tapi tetap beribadah. Ya. Gitu loh. Kita biasa manusia nggak ada yang utuh, mesti dulu pernah ninggalin sholat. Ya, ya. Al-Quran aja, kadang-kadang Al-Fatihah aja nggak tuntas. Ya. Saya ada apa? imam ada saya imam masih begitu, masjid uh, apa itu namanya Al-Fatihah nggak tuntas, yeah. bilang a ah, sama a ah, tuh lah. <laughs> bilang alamin alamin, yeah. lah, harus belajar Saya laki, dulu pernah ya. waktu di Bekasi jadi imam masjid, saya nggak mau saya bilang nggak mau, terus akhirnya apa? Ada ustadz dari Madura dia jago memang. Saya gini aja, saya cek Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah, salah saya 32. Oh, 32, cuma Al-Fatihah itu salahnya 32, ucapan ya? sama gitu, terutama ucapannya ya. Jadi gampang-gampang susah lah kalau kalau mau ya gampang, kalau nggak mau salah semua jadi umat Muslim ya. ya. Kadang-kadang saya heran setelah saya berpikir, kenapa diharamkan? saya makan nggak apa-apa. Hmm. Eh terus, paru-paru saya sakit atau jantung apa hati enggak, ya bismillahirrahmanirrahim lah gitu. Itu paling pendek, ya, ya. paling males lah, ya. yang penting ingat gitu loh. Ya. Orang bilang bismillah itu kan ingat. Iya. Atas nama siapa, lu makan ginian yeah.